2 pentakal ataupun dua koin itu sudah yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berjodiac bisnis Yang dimana sini digambarkan seorang bisnis mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan dan kehidupan di bulan Agustus tahun 2021 Ini digambarkan seorang bisnis akan mendapatkan peningkatan keuangan Yang dimana disini dikarenakan seorang bisnis ingin mengambil satu langkah, satu tingkatan, satu bentuk usaha untuk mendongkrak keuangan lebih bagus lagi Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan Usaha yang dilakukan oleh seorang PCS Akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Agustus Yang dapat mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan untuk support energinya adalah Kenaik of cup. Secara umumnya, naik of cup itu diartikan Seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Seseorang yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan PCS sendiri Dan disini menggambarkan Seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori keuangan dan kehidupan yang dimana disini. Seorang Pisces ingin mengambil satu langkah yang dimana usahanya akan maksimal yang mampu mendongkrak finansial, kehidupan, keuangan lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh seorang pasangan, dibantu oleh seseorang yang dekat dengan Pisces, dan didoakan oleh orang-orang di sekitar Pisces sendiri. Dan untuk kesimpulannya adalah The pool. Secara umumnya, DEPOL itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai. Dan jika kartu DEPOL kita gabungkan dengan Zodiac yang pertama di sebelum seorang Pisces akan memulai sebuah usaha yang dimana disini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial seorang Pisces lebih bagus lagi, yang dimana disini selalu didukung oleh pasangan, dibantu oleh orang-orang terdekat, serta dimotivasi oleh orang-orang sahabat Pisces sendiri. Dan untuk Zodiac yang kedua adalah, Nine of Cups ataupun 9 Piala Untuk Zedek yang kedua Kita mempunyai seseorang yang berbeda Libra yang dimana disini digambarkan Seorang Libra akan mendapatkan keberuntungan Di bulan Agustus tahun 2021 hmm. sini dikategorikan Seorang Libra akan mendapatkan keberuntungan Di dalam beberapa kategori Yang pertama di disini seorang Libra akan mendapatkan Keberuntungan di dalam kategori Hubungan Asmara yang dimana sini Akan tercipta keharmonisan Kehubungan, ter kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini dikarenakan terjadi beberapa hal yang pertama seorang libra akan mendapatkan perhatian memberikan perhatian yang lebih dari seorang pasangan yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang libra mendapatkan keberuntungan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang libra bersama pasangan di bulan Agustus tahun 2021. Dan disini juga tidak terkebut kemungkinan bahwasanya seorang Libra yang single Akan mendapatkan pasangan di bulan Agustus Yang dimana disini akan melangkahkan kaki Ataupun memiliki komitmen untuk berjenja yang lebih serius Untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmaranya Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya King of One itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri Dan disini menggambarkan Seorang Libra akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini akan bertemu pasangan kepada seorang Libra yang single dan memiliki komitmen untuk menangkangkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana sih selalu didukung oleh orang tua, didukung oleh orang tua pasangan di sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Libra akan mendapatkan sebuah keturunan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan jika kartu dokter kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang siswa yang sedang single akan memulai ataupun ingin mencoba kembali hubungan asmaranya, yang dimana di sini memiliki komitmen untuk melangkahkan tapi ke jenjang yang lebih serius, yang dimana selalu didukung oleh orang tua dan didoakan oleh orang tua di dan pasangan, di bahasa sendiri, dan di sini juga terdapat tertutup kemungkinan bahwasanya. Seorang Libra akan menjadi orang tua bulan Agustus tahun 2021 dengan mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Libra sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of Swords. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana disini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam beberapa kategori yang pertama di sini seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali kesehatannya agar lebih bagus lagi di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang dimana di sini bentuk usaha untuk mengangkat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali keuangan kehidupan untuk mendapatkan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang dimana di sini berusaha untuk mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan semua usaha itu akan Aquarius dapat maksimalkan dan di sini mampu mendongkrakkan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seorang yang dekat dengan Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan sesudah seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam beberapa kategori. Yang pertama di sini seorang Aquarius akan menata kembali kesehatannya, yang dimana ini akan berdampak positif kepada kesehatan. Dan di sini seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang dimana selalu didukung oleh pasangan didukung motivasi oleh pasangan dan di sini seorang Aquarius selalu mempunyai tujuan perbagian pasangan dan keluarga Aquarius sendiri dan jika akan terdapat kita temukan dengan zodiak ketiga di sini menggambarkan sosok sewa Aquarius merupakan sosok seseorang yang tidak pernah kenal lelah hmm. dimana di sini selalu mencoba memulai dari awal kembali, yang dimana sini tujuan hmm. membahagiakan keluarga, yang dimana juga di disini seorang Aquarius akan memulai usaha, yang dimana akan terdampak positif kepada keuangan kehidupan Aquarius sendiri, yang selalu didoakan oleh pasangan dan keluarga Aquarius sendiri. Dan untuk jadi yang keempat adalah kait ataupun delapan pedang. Untuk sudut yang keempat, kita mempunyai seseorang yang tersedia Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2021 Di sini ada beberapa kategori yang dilaporkan oleh seorang Virgo Yang pertama, seorang Virgo akan mulai mengkontrol, akan mulai fokus kepada diri sendiri akan mulai menata, menitik kembali kepada kesehatan, kehidupannya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada seorang Virgo sendiri dan di sini juga, seorang Virgo digambarkan akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut akan mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini pekerjaan tersebut akan Virgo lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana di sini finansial akan jauh lebih meningkat di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Virgo akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha Virgo sendiri yang disini mampu menonton keuangan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Sesek seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini seorang Virgo akan memulai usaha yang baru yang dimana tujuannya untuk membahagiakan seorang anak membahagiakan keluarga dan di sini seorang Virgo mendapatkan doa dan dukungan dari keluarga serta anak Virgo sendiri dan di sini seorang Virgo juga fokus kepada kesehatan mengkontrol diri yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan Virgo sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa saya seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran kerjaan yang di mana di sini merupakan sumber rezeki dari seorang anak Virgo sendiri. Dan jika kartu duplik kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan memulai kembali kesehatan, menata kembali kesehatan, menata kembali kehidupan yang dimana mana akan berdampak positif kepada kehidupan dan kesehatan yang selalu disupport, dimotivasi dan didoakan oleh seorang anak. Dan di juga tidak tertutup kemungkinan seorang pebo akan memulai sebuah usaha yang baru yang dimana mana sini menjadi penyemangat kepada seorang pebo. Di sini seorang pebo memiliki tujuan sebagai konsultan. Seorang pebo akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak pebo sendiri. Dan di sini seorang pebo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana mana di sini pekerjaan tersebut merupakan awal mula untuk mendapatkan. Keuangan yang jauh lebih meningkat, kehidupan yang jauh lebih meningkat, yang dimana diselidikan makan doa dan dukungan dari seorang anak, Virgo, sendiri. Baik, di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Aquarius, dan yang keempat adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Agustus tahun 2021, semoga bermanfaat.